Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita berjumpa lagi dalam Aksi Nyata Modul 1.3 Visi Guru Penggerak Perkenalkan, saya Triyono, calon Guru Penggerak Angkatan 7 Fasilitator, Guliana, Pengajar Praktik, Pak Afif Widianto Aksi nyata modul 3 visi guru penggerak, sebagai implementasi dari rencana manajemen perubahan yang telah dibuat dengan pendekatan inquiry apresiatif untuk menumbuhkan murid yang memiliki profil pelajar Pancasila, latar belakang aksi nyata berdasarkan tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebagai calon guru penggerak, saya berperan untuk menuntun dan menumbuhkan kepemimpinan murid-murid yang memiliki profil pelajar Pancasila melalui pengajaran dan pembiasaan yang disesuaikan dengan kondisi murid maupun situasi di sekolah. Melalui pendekatan Inquiry Apresiatif atau IA, saya sebagai calon guru penggerak merumuskan visi murid India yaitu mewujudkan murid yang berakhlak mulia, menguasai iptek, mandiri, berkarakter, aktif, Kreatif dan menyenangkan dalam pembelajaran, serta membudayakan murid dalam penyelamatan dan pelestarian lingkungan hidup. Dari visi tersebut, kemudian saya mengejawantahkan salah satu aspek visi atau berkarakter melalui prakarsa perubahan diri, yaitu: upaya untuk mewujudkan kepemimpinan siswa melalui peningkatan rasa percaya diri. Atau sub-elemen dimensi mandiri profil pelajar Pancasila. Tujuan aksi nyata, mewujudkan siswa berkarakter profil pelajar Pancasila, khususnya pada dimensi mandiri, sub-elemen percaya diri. Tahapan aksi nyata 1. Persiapan 2. Pelaksanaan 3. Refleksi 1. Persiapan Pada tahap persiapan, saya melaksanakan perencanaan strategi penerapan aksi nyata Kemudian melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan kepala sekolah dan rekan guru untuk pelaksanaannya. Hal-hal yang saya koordinasikan berkaitan dengan kegiatan pengajaran dan pembiasaan yang dapat meningkatkan rasa percaya diri. 2. Pelaksanaan Pada tahap pelaksanaan, saya mengimplementasikan prakarsa perubahan diri yang telah saya rencanakan dengan tahapan fakta yaitu kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam kegiatan belajar mengajar dan pembiasaan yang dapat meningkatkan rasa percaya diri siswa. 3 refleksi. Pada tahap refleksi, saya menuliskan pada jurnal refleksi mengenai pengalaman, perasaan, dan pembelajaran apa yang saya dapatkan selama proses aksi nyata Saya juga membuat rencana tindak lanjut mengenai apa yang akan saya perbaiki Dan saya tingkatkan dari aksi nyata yang telah saya laksanakan Kritik, saran, dan masukan dari rekan sejawat serta siswa Juga akan saya tampung demi perbaikan diri di masa mendatang Mari kita simak testimoni putus dan siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada Pak Triano yang telah menyelesaikan aksi nyatanya dengan modul 1.3 dengan hasil yang sangat baik dan memuaskan. Semoga hasil ini dapat menginspirasi kepada teman-teman dan guru teman -teman yang lain. Selamat Pak Tri, sukses selalu. Saya sangat senang, terima kasih Pak Tri, Pak Tri orangnya kreatif Demikian yang dapat saya sampaikan, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih, Guru Bergerak Indonesia Maju